Nah, ini adalah suasana kemacetan di Handil Bakti. Jadi, kami tadi menuju ke arah Banjar, tapi setelah setengah jam mengalami kemacetan seperti ini, akhirnya kami berbalik lagi ke arah Marabahan, mencoba lewat jalan pintas. Nah, kita lihat luar biasa, ini macetnya. Jadi sangat berbeda dengan arus balik ini Tadi kami hampir sama sekali tidak bisa uh, jalan selancar ini Nah kita lihat ini luar biasa macetnya Mempanya di disini pun juga macet di jalur ini tapi uh, masih bergerak Oke, okay, ini sedikit liputan dari Handil Bakti. Terima kasih.